Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga, serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot. Keluarga berjalan-jalan, tapi diceritakannya dari teras rumah di Pintaro. Dan di Pintaro ini saya punya hewan piaraan macam-macam. Jadi nanti ada suara-suara soundtrack gitu lah, suara riaraannya saya. Cerita hari ini saya masih Bercerita ketika ke Australia bersama dengan anak bungsu. Di kota Perth saya ingin di rumah taman saya, di mana mobilnya banyak sekali. Saya diberi kesempatan untuk mencoba mobil-mobil ya, mewahnya. <tulah> Tapi waktu itu, karena anak saya baru pertama kali Bert, ya kalau saya sudah beberapa kali, maka kita ingin ngajak dia jalan-jalan keluar kota. Dari kota Perth ada dua destinasi yang disarankan, yaitu Pinnacle dan Wave. Kalau suka dengan alam, Pinnacle arahnya berbeda, 250. 60 50-an kilo yang wave 320-an kilo bodonya <tuk> jauh jadi hari yang berbeda tapi jangan takut jarak kalau di Australia Eropa Amerika karena di sana jalan itu sepi bahkan bukan jalan tol aja kayak jalan tol apalagi Australia benua segitu gede gitu ya kayaknya lebih banyak kambingnya beda banget manusianya jadi kita di jalan ketemu kanguru gitu. tapi mau ketemu mobil lain aja jarang-jarang banget waduh tapi ya asik aja jangan bisa santai enggak tegang karena enggak ada mobil yang nyalip kita atau kita harus nyalip orang lain jarang ada tapi jarang sekali Binnacle. Ya pin jarum itu adalah gurun di tengah-tengah hutan di sekitarnya yang hijau lalu ada gurun dan di gurun pasir putih itu muncul batu-batu warna coklat wah menurut saya artistik banget kalau ada pernah ke Turki ke Kapadokia nah mirip tapi memang Kapadokia batunya gede banget sampai ada bisa dibuat gua atau rumah di dalamnya kalau di pinnacle ini ada yang segede tikus ada juga yang segede gajah dan jumlahnya ribuan ya ada juga yang bilang bukan kayak Kapadokia pak itu kayak kayak kuburan massal zaman dulu betul di di situ pernah menurut sejarah suku aborigin pernah berkomunitas berkomunal dalam jumlah yang banyak sebagai tempat mereka tinggal ribuan tahun yang lalu. Lalu sekarang menjadi kawasan wisata ada kayak guest house atau ya kafenya lah kayak tempat namanya turis nya gitu ya kita bisa makan minum di situ ada cenderamata mata tapi pinnacle nya sendiri sebagai sebuah pemandangan alam yang unik karena bebatuan yang besar. Lalu menjadi sebuah seperti pin Kayak jarum, kecil, lancip, tinggi gitu, Karena tergerus oleh erosi ya Sebagian lapuk, tapi sisa-sisanya yang keras, tetap bertahan Selama ribuan tahun, hari esoknya Kami pindah ke wave rock, kalau tadi Ini batunya kayak jarum, sekarang Batunya kayak ombak, dua-duanya batu Tapi bentuknya sangat berbeda, wave rock Batunya gue deh sekali, dan masih Besar, tapi dindingnya Dinding batu yang kena tererosi Membentuk bentuk alur-alur Seperti ombak, yang cukup besar dan panjang kita bisa foto di ujungnya maka belakangnya itu ombak seperti ombak yang panjang sekali naik ke atas batu saya naik ke atas batu dan melihat pemandangan yang luar biasa di dua tempat ini saya mau cerita mengenai kejadian yang saya atau kita alami itu pertama kali saya di luar negeri nyetir sendiri ya tidak ikut pakai tur ataupun tidak naik kendaraan umum biasanya kalau kami tur juga ya kemana pergi naik kereta naik MRT tapi ini kita setir sendiri. Australia gitu ya, jualannya lurus, sepi tapi ada speed limit Waduh, itu bagi saya orang sangwin yang suka seruntulah misalnya gitu kayak penderitaan ya nah, maksimum 100 nih padahal jalannya sepi deh gitu. tapi kita belajar untuk mentaati peraturan Waduh, makanya pergi jaraknya 250 kilo gitu ya itu sekian jam nah hari kedua lebih jauh 350 kilo beda 100 kilo tapi lebih cepat kenapa bisa lebih cepat gitu Dapat ilmunya dari teman saya yang di Australia dalam kota bapak lewat 5 poin Misalnya batasnya 70 mile bapak 7 Bapak ke kamera. Tapi kalau di luar kota itu 5 sampai 10 gitu ya. Karena memang pemerintah juga seperti ada sebuah toleransi dan yang tahu itu adalah orang lokal. Tamu mana tahu gitu ya. Di sini 5 poin di mana 10 poin toleransi itu pun juga tidak dipublish. Tapi mereka hidup di situ tidak kena jepret jika lewati skala lama-lama jadi tahu gitu ya. Nah, gimana tahunya Pak yang di sini poinnya 5 atau 10? Paling gampang Pak. Ini cara paling gampang, ikuti orang lain plat lokal orang lokal bapak ikuti pasti aman maka di hari yang kedua perginya lebih jauh gitu ya ada plat lokal mobil double cabin, yang biasa dipakai oleh orang petani di sana naiknya double kabin wah nyalip saya tempel tempel terus tempel terus tempel terus kamera kan pasti dari depan ya kejebolan dia kita sembunyi di belakangnya gitu kalau saudinya terkena tapi beruntung waktu itu itu udah berapa ratus kilo itu nempel ternyata apa menuju arah yang sama dan ternyata betul gitu ya pulang Indonesia nggak ada surat cinta nah beberapa orang pergi ke luar negeri sama mobil sampai Indonesia dapat surat cinta apa itu, tagihan bahwa Anda melanggar ini, ini, ini, ini, gitu ya, waktu sewa mobil, jadi kita boleh perfeksionis, seperti saya hari pertama, perfeksionis gitu ya, ikuti peraturan, hari kedua, nabrak-nabrak sedikit, tapi nabraknya berhikmat gitu ya, mengikuti orang lain, orang lokal yang ada di situ. Jadi memang sebenarnya yang esensi yang saya mau ceritakan, apalagi dalam keluarga berliburan, yaitu sikap fleksibel. Kalau misalnya keluarga ini kan pasti beda-beda ya. Misalnya suaminya suka mencoba, ya nggak apa-apa lah nambah lima, lima mile nggak apa-apa gitu. Istrinya perfeksionis, udah janganlah, nanti kena tagihan, giatnya mahal lagi, apalagi istri yang kredit kaya digesek. Gara-gara kecepatan bisa berantem, gara-gara berantem liburan jadi tidak nikmat. Istri saya lihat saya nempel orang lain dia bukan marah tidur. tidur. <laughs> Istri saya orangnya gampang tidur. Anak nomor tiga juga, dan nempel bantal kayak mamahnya gitu ya. tidur aduh, Tapi saya sendirian nyetir gitu ya. Ada teman, tempel aja temen nyetir gitu kan. Ya. Teman perjalanan enggak kenal, namanya mobil orang lain. Tapi istilahnya tuh temen Apalagi temen ini penting banget kalau malam hari. Karena kalau belok belok belok belok, depannya ada mobil itu kita bisa antisipasi kan. Oh, habis ini belok kanan, coba gelap bulita. Dan betul loh di Australia bisa gelap bulita loh karena emang kalau di kota jangan tanya lampunya dimana mana Tapi di luar kota rabu rabu lalu lintasnya itu bukan hati hati sekolah. Hati jadi berangga, kanguru, kanguru, kanguru. Memang kami melihat lah, kanguru melintas. Nah, kalau kita di belakangnya orang lain aman. atau mengikutinya juga dengan bijaksana dalam cara tertentu tapi orang lain di depan kita itu menjadi seperti panduan ha, jalan ini, HP ini, beloknya kemana itu kalau bagi saya setiap malam paling enak ngikuti orang lain di belakangnya orang lain gitu ya jangan malah, woy, paling depan <laughs> dalam kegelapan dan gak tahu tiba-tiba belok tiba-tiba jurang, aduh, itu lebih berbahaya kita hidup ini kombinasi kita perfeksionis kita ikuti peraturan, itu membuat kita lebih aman tapi terlalu perfeksionis juga menjadi hidup ini kayak penjara dan bisa bertengkar dengan anggota keluarga yang kecenderungannya mencoba, maka yang kecenderungannya mencoba belajarlah mencoba dengan cara yang tetap masih ada bijaksananya jadi dalam kita berumah tangga, kita perlu mendidik anak ikut peraturan kita mendidik anak perfeksionis mencapai target-target achievement yang semestinya bisa menjadi bisa tapi juga kita perlu mengajarkan fleksibilitas karena sikap fleksibel itulah yang memampukan seseorang menghadapi keadaan yang tidak seperti diharapkan berharap juara nggak juara, butuh fleksibel tapi, fleksibilitasnya berdasarkan data bagaimana mengkombinasikannya: kapan perfeksionis, kapan fleksibel. Lihat tempat, lihat waktu, apa nih artinya bijaksana. Nah, itu esensinya: perfeksionis dan sikap fleksibel dikombinasikan dengan kebijaksanaan. Tapi, bijaksana karena tahu. Ini esensi yang dibawa dalam keluarga, dalam parenting, dalam mendidik anak, mendidik diri sendiri... ...perdalam pengetahuan. Karena pengetahuan akan menopang, mendorong kebijaksanaan. Dalam kebijaksanaan inilah kita bisa mengelola dua hal yang sepertinya berbeda atau bertolak belakang... ...tapi kita menggunakan tepat pada waktunya. Kapan kita perfeksionis? Kapan kita harus benar-benar? Harus nggak boleh tidak? Kalau dalam parenting, ketika anak salahnya berupa dosa, ya moral... Itu saatnya kita perfeksionis. Dosa adalah dosa, salah adalah salah. Tapi ketika dia berubah fashion, hanya bajunya model begini, model begitu, kita fleksibel. Hanya berubah hal teknis, kita fleksibel. Cara kita fleksibel. Tapi hal prinsip benar dan salah, kita radikalis. ya kita perfeksionis. Itu namanya kita bijaksana menerapkan kapan perfeksionis, kapan fleksibel. Dengan demikian, kita bisa mengelola kehidupan, khususnya rumah tangga, kebersamaan itu menyenangkan. Itulah inspirasi hari ini. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Salam dahsyat bahagia, luar biasa.